Saya cenderung gak percaya, tidak yakin bahwa Satu, hidup itu nikmat bu Serta menyenangkan dan karenanya hanya pantas disyukuri Ya Allah, enak bu hidup Enak gak bu? Temu, ngobrol-ngobrol, ketawa-ketawa ya Allah rezeki sudah diatur dan tidak perlu ada yang kekurangan kalau ibu merasa rezekinya kurang berarti ada yang keliru tuh, ada prasangka ibu yang harus dibuang, ya dan harus mulai diomongin yang baik-baik, ya. Iya, ini nggak percaya sih, ya. Tubuh bisa menyembuhkan diri sendiri, banyak yang nggak percaya. Padahal kenapa kita kalau dikasih obat dokter dan ada obat tidurnya supaya ibu tidur masuk gelombang delta di situ sel menyembuhkan dirinya sendiri, itu. Bu Isha, saya kalau enggak pakai obat bisa tidur. lebih bagus. Lebih bagus. Ya, saya memang enggak usah pakai obat tidur, alhamdulillah banget itu. <laughs> iya. Pikiran dan perasaan lebih kuat dari tindakan, enggak percaya ya. Orang percayanya kebalikannya tindakan lebih kuat dari pikiran perasaan justru enggak pikiran sama perasaan itu lebih kuat bu kenapa itu otak emosi itu di tengah persis sebesar ini dan dia langsung masuk ke batang otak dan ke sumsum -sum tulang jadi perasaan itu lebih kuat dari tindakan kita tindakan kita akan melakukan sesuai perasaan tindakan kita akan melakukan sesuai emosi kita kenapa kan jalan di belakang tuh sistem sarafnya. Kalau kita sedih, sedih, sedih, sedih, sedih, sedih, sedih Maka perilakunya se... Kalau kita merasa ya Jengkel, jengkel, jengkel Maka perilakunya... Itu Jadi yang dirubah pikiran dan perasaannya dulu, Bu mm -mm. Manusia bisa mengubah hidup dengan mengubah pikiran dan perasaan Betul Kalau ibu merasa nih, hari ini nih Lagi ada yang merasanya sengsara Sikomnya nggak bisa dirubah, Bu Apa yang dirubah? Emosinya, emosi itu terdiri dari pikiran dan perasaan. Itu ibu rubah dulu. Tapi Bu Aisyah saya butuh uang, sekolah kan anak-anak. Iya, rubah dulu pikiran sama perasaan ibu. Nggak bisa, harus bayar besok. Iya, nggak apa-apa bayar besok. Tapi rubah dulu pikiran sama perasaannya, rubah dulu. Apa nanti datang, nggak tahu. Tapi rubah dulu pikiran perasaannya Rubah dulu Caranya macam-macam Tapi yang paling gampang is lazim Orang tadi sudah dijanjiin kan Barang siapa yang rajin istighfar apa? Diberikan solo Ya Diberikan penyelesaian Dan diberikan rasa Makanya istighfar aja Ya Allah Bu Aisyah harus bayar besok Uang sekolah Itu aja astagfirullahaladzim Nggak usah mikir dari mana uangnya, istighfar aja dulu. jangan mikir jangan ada yang begini. Astagfirullah, dari mana ya? Astagfirullah. Kayaknya pinjam sama si dia Jangan. itu Nggak usah begitu, istighfar dulu. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Astagfirullah. Udah mau besok subuh jam 5 bayarnya jam 8 belum ada tanda-tanda. Istighfar aja lagi. Astagfirullah. Buka dompet nggak ada uangnya astagfirullah. Al-Azim ya Allah, astagfirullah. Bu, kan ada sistem di lobus temporalis kita. Yang apa? Ya Roza, Ya Goni. Ya Mukni. Ibu, lafaskan itu ya Rosa. Ya Goni, ya Muni. Ya. Ya Fatah akan membuka ya. ya. Itu aja dulu itu. Udah jam 8. Ditunggu jam sepuluh seperempat sama TU <laughs> Kaget kan? Lupa tuh zikir Ya rosaknya. Astagfirullahaladzim Itu jauh lebih baik Bu <laughs> Ya Rosa Ya Huni Ya Hudi Ya Allah Ya Fatang Kau yang mas Segalanya Ya Rab. Udah gitu aja dulu Ya Gak usah mikir dulu Itu aja dulu Ya Kok bisa Kok bisa ya nanti Ingat Bu, tubuh kita ada sih sinyal. Boleh minta Mbak Mimi. Mbak minta Mbak Nini. Ya. Kan ada sinyal tuh, ada nur, ada cahaya. Membawa apa cahaya itu? Apa yang diucapkan? Karena Ibu ngomong ya Razak, ya Razak yang Maha Pemberi rezeki dia ya, dia terpental ke alam semesta dan ingat sinyal itu sinyal. Nah ini, sinyal ini punya sifat yang menarik rezeki itu. Ya rozak, ya rozak, ya rozak Tapi tolong biasanya ya Ketidak, ketidak makbulannya adalah pada saat lagi berzikir Terus ada sela-sela Ya rozak, ya rozak, siapa yang datang ya Ya rozak, ya rozak <guluh> <guluh> Kalau muncul itu istighfar lagi bu Astagfirullahaladzim astagfir. Karena kita belum apa-apa ya Sudah mau minta bantuan orang disuruhnya minta bantuan sama Allah ya Allah, ya Allah, ya Allah ya Allah, ya Allah ya Allah Allahus'amat Allah kan gitu ya tapi sering muncul lagi itu dia aduh pinjam sama siapa hari gini gitu, ya iya itu kalau diselingi itu itu yang nanti ya memperlambat sinyal ini untuk membrokes apa yang kita zikirkan itu Nanti lama nariknya. Udah sampai pole deh, ya. Kalau ibu targetkan ya, Allah saya saya zikir, ya. Ya rozak, ya. Um, ya reni, ya mukni. 1000 kali ibu tuh, uh, aja udah sampai 1000 ibu tenang, ya. Baru nanti ada muncul ide, Tara nah, Itu boleh diikuti, ya. Atau tiba-tiba udah nggak biasa, ya. Nggak ada orang pernah telepon, tiba-tiba ditelepon lama gitu. Assalamualaikum, Waalaikumsalam Siapa nih? Siapa? Siapa? Bu Vera Ntar Vera yang mana ya? <laughs> Bu Aisyah Iya Iya Oh, uh, Bu Vera Ya Allah, Bu Vera Cineri Ya Allah, Ibu Saya pikir Vera anak SMA <laughs> Karena suaranya manja kan gitu kan Iya Bu Aisyah Ya Allah, udah lama banget Bu Aisyah gak kerumil, udah 2 tahun Iya nih, ma ngurus narkoba nih kenapa bu Vera bu Aisa tolong dong bu Aisa ya bulan depan saya ulang tahun <laughs> kenapa bu Vera iya tolonglah kasih tahu sih ya. ah yang bener iya bu Aisa aduh bulan depan ya iya acupan nah, supaya bu Aisa datang tepat waktu saya kirimin dulu deh bu Aisa DP-nya yeah. <laughs> Allahu Akbar, masya Allah tabarakallah. Bu nggak enak bu belum kerja enggak apa apa. Dalam mati yes. ya rozak, ya rosak ya, rozak, ya rozak. <laughs> Itu seperti itu kira-kira ya. Dan banyak hal keajaiban lain kenapa kita narik kita narik. Kita narik, ya Allah kita narik, ya kita narik. Makanya tadi itu, Ibu harus punya prasangka baik bahwa hidup itu enak. Hanya cuman disyukuri aja. Makanya barang siapa yang rajin bersyukur, dia akan diberi nikmat, misalnya gini nih, ya. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Hari ini dapat orderan, misalnya gitu kan, kan bersyukur. Karena dia bersyukur. Kalimatnya dapat orderan nih terbroadcast, dapat orderan, dapat orderan, dapat orderan, dapat orderan. Maka entar sore dapat orderan baru lagi. Kenapa? Karena bersyukur. Karena bersyukur, kalimat itu terbroadcast dia menarik lagi. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Hari ini aku sehat walafiat ya Allah. Sehat walafiat kan bersyukur kan? Karena kita ngomong sehat walafiat, maka ditarik tambah ditarik sehat walafiat. Entar sore-sore ada teman bawa kutus-kutus. Ada reseller ya <laughs> Ada misalnya temen bawain madu Ada Itu yang membuat kita tambah sehat Kenapa? Karena kita ucapkan syukur itu Dan kita sehat walafiat Kita ngomong Makanya diberi nikmat Ya Suami saya Bu Aisar gajinya sama segitu-gitu aja Ya salah ibu oh, Kok salah saya? Ya kenapa ngomongnya segitu-gitu aja Maka segitu-gitu aja Ya Allah, suami saya ya Allah, banyak banget rezekinya ya Allah. Itu kalau gaji baru satu pintu. Padahal pintunya 99 itu ya Allah. Ibu ngomong gitu kan? Maka tuh 99 terbuka tuh. Yang kita selalu omong yang itu-itu aja sih. Ibu mau punya mobil bagus. Mau kan? Tapi mobilnya selalu mogok. Yang Ibu sebut apa? Ini mobil mogok melulu, maka mogok melulu. Ini emang akinya tua nih susah nih mogok melulu. Padahal pengen punya mobil baru. Mobil barunya jarang disebutkan. Yang di broken apa dong? Mogok. Kalau mobilnya mogok disayang, ya Allah ini mobil. Udah 20 tahun dia temani saya. pantaslah kalau ada teman barunya. Lah <laughs> kan begitu. Karena kalau kita marah sama tuh mobil. Ini mobil. Biarin. Ada mobil baru. <laughs> Ibu tuh namanya gak syukur. Bersyukur dulu ini mobil. Nemenin kita. ya gak bu? Iya. mobil Suami saya suruh jual tuh mobil saya tuh. Yang begitu tuh. Enggak mau. Kenapa? Ya Allah tuh mobil. Hmm. hmm, hmm. Itu kalau kita masuk mobil saya, Bu, mulai itu makanan surga bertebaran. Buah-buahan dari panitia. Bapak, lagi Iya. Apalagi kalau dari sini nggak cuman buah. Ada bakso. Tuh teman-teman yang di depan tuh ya Allah, ada tuh satu-satu buah pisang. <SILENCIO> mulai kaos kaki, sampai botol minuman, <laughs> ya kudung segala. <laughs> ya makanya disuruh bersyu sebut-sebut yang ba supaya ini nyala. tang, se, enak kan hidup itu, ya, ya, ikhlas, masya Allah. Bu kalau kita ngomong gadget tuh ada istilah anak sekarang apa gadget-gadget uh, sekarang, default factory setting, ya default factory system. Ya, Ibu kalau beli gadget ada program kan? Itu namanya Devolt Factory System. Udah dari sononya. Ya. Termasuk ikhlas. Ikhlas itu adalah ya apa-apa mintanya sama Allah, betul? Kalau surat Al-Ikhlas Allahu Itu inti surat Al-Ikhlas. Jadi kalau Ibu kesel Ibu minta sama Allah. Ya Allah, ya Allah, astagfirullah, astagfirullah ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah. Karena itu udah ada settingannya di kepala terus saja ngomong gitu nanti masuk ke level gembira dan itulah zona ikhlas bersyukur. banyak kadang-kadang kalau saya nih lagi kesel tentang apa-apa saya nggak mau inget yang jelek-jelek, yang inget yang baik-baiknya aja. anak saya kesel sama anak saya beranggali ya, ya yang ketiga, kedua misalnya, stop inget yang jelek-jelek, inget yang baik-baiknya, bersyukur terus bersyukur bersyukur bersyukur. lama-lama itu ikhlas. ya sesungguhnya manusia sudah dilahirkan dengan default factory setting yang sangat hebat. Diberi fitrah yang murni dari Allah, manusia sendiri pula lah yang senang mendiskonnya, sehingga kesempurnaannya menjadi berkurang. Kenapa mendiskon keikhlasan? Karena pengalaman hidup, betul bu? Pengalaman negatif yang kita masuk di mana? Di lobus frontalis ya. Dan ketidaktepatan berpikir. Kenapa? Prefrontalnya belum banyak isinya, makanya kurang tepat berpikirnya. Menganalisanya nggak tepat. Kenapa? Referensinya nggak ada. Ya atau ya prasangka sehingga hidupnya pun menjadi penuh kesulitan. Kalau kita merasa hidup sulit berarti banyak prasangkanya bu. Itu yang dirubah. Nilai ya. tentang seseorang itu ada referensinya. Gitu. Jadi nggak berprasangka. Kenapa? Nggak guna kata kata Allah. Ya nggak mencapai kebenaran. Nggak benar tuh. Sebagai virus prasangka dan pikiran negatif yang tanpa disadari Merasuk ke dalam benak manusia Sehingga manusia berangsur-angsur lupa Atau tidak percaya Atau tidak yakin akan sifat kesempurnaan kita Yang berupa kebaikan, kelebihan, kekuatan Ibu kan kuat kan bu? Kalau anaknya bengal-bengal dikit kuat kan bu? Kalau suaminya lemah-lemah dikit kuat kan bu? Ya Karena kita punya kekuatan kalau kita taklim kemudian kita belajar ya, dan Allah bilang bahwa setiap orang diberikan cobaan atau ujian ya, sesuai dengan kemampuan itu masuk di sini. Makanya kalau ibu, ibu langsung misalnya mendapat masalah, itu ibu bilang, aku gak kuat, berarti gak ada isinya kepalanya. Kuat bu, tapi ibu lagi capek, itu benar. Ya Allah, Insya Allah aku kuat, tapi lagi capek. Itu lebih benar. Kan boleh kan ibu capek? Makanya suruh tidur. <girly> ya, tapi pantang ibu bilang aku nggak kuat. <girly> Karena ibu ada potensi dirinya di mana? Di sini sudah ada. Watak ibu, bakat ibu, kekuatannya, kelemahannya. Kenapa bilang nggak kuat? Ya, karena lupa Ya Apalagi Manusia justru menjadi lebih ingat Atau lebih percaya Atau lebih yakin akan sifat ketidaksempurnaan Keburukan, kekurangan, kelemahan dan ketidakmampuannya Apalagi sering ada orang bilang Memang saya nggak sempurna Yang bilang siapa? <laughs> orang diatin dibilang kamu Ya Diciptakan ya sebaik-baiknya makhluk <susuk> ya? Kita aja ngomong Ya ada lagu lagi kayak gitu ya <laughs> kalau sering nyanyiin maka muncul gini nanti <laughs>